Yo what's up teman-teman? Kembali lagi dengan gua di sini ya, cuy. Eh Penn Slot. Cu. Siapa lagi ya, cuy? slot di channel ini ya kan. Aduh, cuy Hari yang panjang ya kan. untuk melah Kita, kita santaikan dulu lah bersama si Inches lah ya. dengan konten Starlet. Koleksi oh, ya, konten Starlet ya kan. Oke, modal 50.000 aja. Sorry Banyak ya. banget. Hmm. Jadi, kita Oke langsung aja ya kan kita modalin si Inces 50.000 mampus kali 11 ya modalin si Inces 50.000 barangkali dikasih sensasional-sensasional yang manisnya ya. Oke oh nih oh iya gua sebelum ngomong ya ba, uh, buat kalian semua jangan lupa ya sih ya. coba oh, semua ya guys buat kalian semua ya jangan lupa juga buat kalian semua yang baru join jangan lupa diklik tombol like share dan juga subscribe-subscribenya cuy ya kan karena like share dan subscribe itu sangat bermanfaat untuk channelnya Slot, ya kan tontonnya Slot, cuy oke okay. jadi kita langsung aja ya kan digas-gas dulu aja kita cari-cari free cari-cari uh, pecahan-pecahan luar dari si Inches anyway Uh, kemarin ini kok masih main pakai apa ya masih main pakai RTP ya cuy? masih main pakai RTP dengan harapan yang ya sama ya sih sebenarnya harapannya JP ya kan harapan JP dan juga berharap bisa ya kalau bisa di atas ini mau dari 50 kalau ya kalo bisa di atas 300 atau 400 juta ya. enak banget ya cuy? mungkin saran dari gua hari ini apa ya? tips dan trik dari gua hari ini masih sama sebenarnya main pakai RTP eh uh, gunakan feeling dan juga jangan nasi Oke, itu itu bener-bener apa ya utamanya utama dari bermain slot ya karena dengan tiga trik itu tiga tips itu kalian bisa main lebih tenang dan bisa main juga lebih terarah jadi sayang banget buat kalian kalau kalian mainnya tidak pakai arahan ya gue kan SS dulu kita 50 barangkali skater mau dikasih turun ya kan lumayan kalau skater mau dikasih turun ya 2 doang ya loh 20 udah lo sih ini masih belum kelihatan baci puterannya sumpah masih ikut ya, baci puterannya Danik, enak cuman misi masih agak banyak sih. sulit nih kalau gini. prediksinya semuanya enggak sulit nih, sekarang nah, tapi enggak apa-apa ya kan enggak apa-apa santai-santai saja ya kan masih lagi co-masa hari ini gua rumpah sih mobil yang rumpah Inca saya dong kasih pecahan luar kayak ini pecahan luar kayak Ayo dong udah 1900 dong Inca 4.000 lima lima ribu pas nah nice banget ya kali lima ya kan pas banget sih Oke okay, dikasih nice beli akan 34.000 nah hari ini lagi oke okay, nggak oh, apa-apa lah ya yang penting modalnya kita ke up dulu modal kita baik lagi oke hmm nice kali sepuluh cuy dikasih pecah kali sepuluh sembilan uh dua ribu mantap hmm, mantep masih naik lagi 2.900 ribu sembilan ratus aduh toska sama toska sama loveinya tuh tuh itu apa apa ya Kapa apa ya Papan aja yang paling pasti Kapan yang penting pasti aja dulu. Okay. 500 -50. nah, ini gua masih liat. gimana yang nextnya ya. Sabar sabar sabar sabar ya. Keter dua. Keter dua. Eh tiga cow. aduh gak doang lo jalan jalan oke okay. nice 1200 masih jelek apa gua naik coba naik bed sih gitu ya naik bed dikasih kena nggak ya sih ya belum kena cok di 1200 lo cok coba which SS coba diteruskan SS kayak tapi oh 2200 segitu. nanti kalau terbuat takutnya buat bo hmm, DC off. Coba gua kasih ini deh. gua kasih di turbo SS DC nya on -in, coba ya. coba gua kasih turbo SS DC on. barangkali mau ngasih bagus. mau aja yang ngasih bagus tuh semoga semoga semoga. Oke, oke, oke, oke, anjing oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, skater oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, mantap sekali oke, oke, oke, oke, kasih oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bisa jp, ya. JP ya. oke okay. guningan oh, dulu kasih tonnya pokal 50 coy kali 50 peta coy oh, anjing gila 3600 coy anjing kali 50 ngeceret loh coy anjing 190 oh, ini wd gua abis ini gue wd abis ini coy sumpah sumpah sumpah uh, mantap sekali coy ini tinggal tuh gak tinggal nunggu bom-bomnya aja sih sumpah anjing 700. bomnya please Oke bom tujuh duluan wah ini tinggal bom ecil ya, panjang, anjay ya kan? Nah ini dia lah. Oh dua belas ribu coy, Depret, kali itu gua dua anji kerut coy. Alik enam ratus enam puluh dua ribu. Nah inilah mengapa ya dia. Nila salah satu alasan gua main di rupiah satu tiga RTP delapan ini R T bisa anji. Oke, lagi tuh. Iya, seram sempat lagi tuh. Lumayan ya kan, lumayan banget lumayan bad, lumayan Oke, okay. cantik dan ya asik terus satu juta cowok? aduh. Oke, okay, mantap. Cukuplah sekianir. Jangan lupa diklik tombol like, share dan juga subscribe ya teman-teman. Gua pamit dulu sampai sini. Modal 50 jadi 1 juta. And bye bye guys. Mas.